Halo semuanya, selamat datang di channel gue, channel Nyercu dan di kesempatan kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi anjay ya, gue ketagihan bermain Minecraft karena seru banget gitu karena banyak project-projectan di Kitsue SMP ini dan hari ini kita bakal membuat wheel mill mantap ya kan yang di sini nih, wis kita bakal buat di disini dan build windmill-nya, gue dapet dari Mr. Mirror. Bagi kalian semua yang ingin membuat windmill-windmill, kalian bisa nonton Mr. Mirror. Link-nya ada di description. Oke, okay. <coughs> oke, okay. beli lagi karena tadi ada sedikit kendala. Kita balik lagi. Oke, okay. ini gue udah nyiapin barang-barangnya. Di sini ada bridge, plank di sini ada spruce, ada spruce plank dan ini ada spruce Lock Oke, okay, pertama-tama kita rapikan dulu ininya harus dibawa wajib gitu. <laughs> Oke, okay, kita rapi-rapikan dulu. Pertama-tama kita bawa cobblestone. Kita buat di videonya itu di sini 5 2 3 4 lima, terus di sininya juga lima, tuh dua tiga empat empat lima, oke, okay. sini lima, tuh eh salah cuy, oke, okay. eh eh eh eh, woi, eh, eh salah. salah lagi pa, tuh dua tiga empat lima sini lagi 5 waga 45 1 2 3 4 5. Sini juga 5. Pokoknya kali 5 lah ya. Di sini gua bahan-bahannya gua ganti, gua rubah. Di atasnya gua mau pakai kayu. Kan dia kan kabel yang ngacak ya. Gua mau kayu biar keren aja gitu. Oke, di sini kita kasih kabel stone semua biar Gitu, windmillnya kayu nggak batu. Oke, terus di sininya, mm -hmm. sini satu dua, sini tuh, tuh dua sininya, ish 1 2 Disininya 4 Eh 6 Itu Ih ya ampun ribet banget ya Telak telak telak telak telak telak telak Serot Kelak <tabit> klak klak klak Kelak klak klak klak klak klak klak klak klak kla kla. Buset, crafting table-nya terbang, coy. Kita hapus dulu, Sah. aduh. Klak-klak. Klak-klak. Klak-klak. Klak-klak. Klak-klak. klak klak klak kelak, Oke. kelak, kelak, kelak, Klak-klak. Klak-klak. klak klak klak klak Oke, sini kan satu dua tiga Sini gua mau hmm, pintunya Dua Oke, okay. berarti kita harus buat tangga dulu coy Biar naik-naiknya gampang gitu Buat tangga dulu Sat, nah dua belas cukup lah dua tiga Empat lima enam oke gua skip untuk gua isi semua keseluruhan ini let's go oke okay. semuanya udah diisi dan kita langsung saja isi ini ya ini juga sama sejajar sama ini eh bocil kenapa dah ini ngikutin mulu nih bocil hmm hmm mm, bocil ganggu dia tuh wait Oke. Okay. Wih, kelebihan nih. Oke, okay. gue isi dulu semuanya. Eh, apa banyak bocil dah? Buset. Bocil. Apa ini? Mau ah. Oke. Okay. Eh, coy, kayaknya kelebihan nih, coy. Eh, kelebihan gak sih? Oh, enggak. Enggak. Ya apun. Damai-damai bang damai. <tuh> Napa bang? Gak mau damai banget tuh orang. Damai-damai damai itu indah. Damai itu indah. Yang damai-damai indah. Ini apa sih, coy? <tuh> Jelas banget. Oke, okay, kita naik. Udah nih, oh belum? Ini belum kita isi. Tadi diganggu, nih para jombi-jombi nih mengganggu. nih para jombay-jombay. Oke, okay, udah semua. Habis itu kita taros plus plank slapnya di sini di sini di sini di sekitar-sekitar sinilah ya salah-salah sorry sorry oke okay. di samping-sampingnya sini eh berusuk banget tuh jomba jombai Woi salah Woi jangan bernapas di sini berisik kamu jombai ya ampun salah sini di sini Oke disini di sini di sini di sini di sini terus di sini ini hapus nih tangan kita nih wanjai turun sini Oke okay. habis itu kita taruh sini nah sehabis ini kita langsung pakai plain birds birds ya kalau nggak salah ya. Ya kayaknya birds. Kita turun dulu. Set. Tup. Woi. Oh. Mmm mm, mm, mm. mati. Mana lagi yang mengganggu? Wih ini bocil banyak banget bocil di sini. Woi, banyak-banyak bocil. Ah. Oh. Woi. Wah gila ini malamnya udah nggak kondusif nih. Banyak zombie. nggak tahu apa buat windmill nih. Asik. <laughs> ah, bikin air, bikin baket. Nah, kita ke home dulu dah. Mau bucket. ambil bucket, bucket, bucket. Bucket. Ah, water bucket biar naiknya enakin. Beh, uh, kelihatan dari sini. Mereng. Mereng, cuy. <laughs> gapapa lah ya mereng tapi ya enggak apa lah ya mereng cuy hahaha <tuh> apalah biar estetik gigi mah estetik enggak lah jalannya ntar miring-miring enggak apa, -apa. kecuy enggak papa cuy ya kan cuy mereng-mereng juga takpe takpe Oke, Mbak macam mana? Ah, nah, wih lupa. Ya ampun. Oh, creeper! Ah. Oh no, creeper, anjay. Gak <laughs> nah, jelas, Coy Kita langsung bawa ini banyak banget. Apa ini yang jalan? Creeper, creeper. Jangan macam-macam. Macam-macam creeper, creeper. Oh no, oh no, oh no kira di bawah udah tidak kondusif anjir. weh Susu banget. Ah. banget ini makhluk-makhluk ini. Tidak tahu saya lagi buat windmill. Ya kan? Oke, satu sini kita membuat 10 tingkat. Oke, mungkin kita skip aja kali ya untuk membuat tingkat ke atasnya. Dikarenakan ya membosankan juga kalau misalkan tonton ya kan. Oke, okay. kita langsung saja buat 10, 1, 2 3, 4, 5, 5, 5 dulu untuk awal-awal. Biar nggak terlalu sakit gitu. Nihnya damage turunnya. Kalau misalkan langsung 10, oh, sakit banget, bisa-bisa mati. Ini apa ini spider lah eh, Spiderman Spiderman Huh, ih, ya ampun, susah banget. sip kali ya, Hup. oh iya, pesim dua tiga empat tuh tiga itu kita naik lagi, uh susah, asuh, ah, su ya ampun, uh, susah banget, tuh, uh uh jatuh mulu, kok, huh. lagi sabar sabar sabar sabar sabar 23 Oke okay. ya ampun ya ampun eh itu 23 Oke sekarang kanan uh susah bikin dari sini aja tuh tuh hmm gampang enakan ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah kurang naik mm. Mm. oh oh oh aduh salah iya ampun. Ya Allah. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Ya ampun. Oh. Oh. Ah, oh, mantul. Salah deh, guys. Salah, guys. Salah penempatan, guys. Sorry, sorry, keliru. Maaf, maaf, maaf, maaf maaf maaf maaf maaf guys ternyata di bawah penempatannya ah ah ah ya ampun ah ah how how wih kebanyakan pentesan kurang ya ternyata salah penempatan guys Oh ah, oke okay. akhirnya beres bagian luarnya kita bikin area dalamnya cuy. Itu area dalamnya buat ladang pertanian. Akhirnya beres juga kawan-kawan. windmill kita kita lihat dari dari lu eh dari luar cuy. Lihat dari luar ya. Teman-teman. Ayap. Ah, Oke. Okay. Lihat dari luar teman-teman apakah keren atau tidak uh, lumayan lah ya lumayan lumayan lumayan keren tangga-tangga ini oke okay. ini ini gini Ish. biar lebih natural anjay NATURAL eh ya ampun salah mulu ah NATURAL NATURAL oke oke oke oke oke terus slep mana slep slep tas tas ya elah wish Nih, oke. Okay. Terus, ini kayak pintu penjara. Oi, <laughs> pintu penjara, coy! Jalan begini nih, mantap juga. Dan juga, bikin atasnya ini terus bikin ini dalamnya ya dalamnya hanya segini doang coy karena ini buat inilah storage room buat pertanian kita gitu coy jadi pertanian kita kan belum begitu banyak jadi storage roomnya cuman segini aja gitu tuh dalamnya kayak begini coy ya seperti itulah mantap